Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masyarakat warga Indonesia. Perkenalkan, nama saya Osi Sumiati dari kelas 12 IPS3. Saya di sini akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Saya di sini akan membahas sedikit pengertian akuntansi. Jadi pengertian akuntansi adalah sebuah seni mencatat, meringkas, mempertanggungjawabkan apa yang berhubungan dengan keuangan. E, Di sini ada rumus persamaan dasar akuntansi. Jadi rumusnya adalah e, harta sama dengan utang plus modal. Jadi itu rumus akuntansi. Kemudian ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan atau beban-beban contohnya seperti ini kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal jadi laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan modal awal dan modal akhir dari suatu periode contohnya seperti ini yang ketiga ada neraca jadi neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan atau keadaan keuangan Uh, yang keempat, ada laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas itu adalah laporan yang menunjukkan berupa laporan kepada investor. Uh, ini contohnya: uh, kesimpulannya adalah persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Uh, saya ulang ya, jadi kesimpulan persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan transaksi dalam ke dalam persamaan dasar akuntansi jadi sebelum dimasukkan ke laporan keuangan dibuatlah transaksi transaksi terlebih dahulu e, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap belajar e, sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh